Oi Oke boleh Oke. Oh, anak kek-kai dia di tengok-kai atuk dia Kenapa caranya berkot sebab ikai? Eh, nak beri mamutang yang kali sudah anak-anak bayi Nak pertemang, nak pertemang, mana pertemang Nak pertemang, nak pertemang Kuda-kuda orang ni sekejap Kenapa caranya? Kutang ada katnya taku Aku pun pukul nak Tak pukul apa aku? Dah siap tu cara caranya? Banyak paket jurus terakhir Tidak so, aku goreng-goreng apa gambar macam cerita lain apa apa bre aku kalau tak umur aku ni dah dah aku nak blok lelom ni dekat apa aku mana, mobil nak Bopeng blang, pulang Hai, kapal Oh, Hai, tu tu ni Hai, aku mau aku gabar Allah mau bang aku putu lah kamu okay. juga kamu okay. buat Kendung, kendung. Hai deng. Eh dia boleh retu. Cuba beli ni. Ade boleh law. Ha. Sampah. Sampah perangke. itu. Tu dekat kat dikongke. nak trike lom. Sampahnya. Cepap dulu Kenapa Kapan dia, si Trafit lepat kipa cera. Nama sini, dah ni. Lihat, jangan lupa. Lihat, jangan lupa. Lihat, jangan lupa. Rata tak seperti Nyono Nyo, no, gak aku puyuk dah ke kita kampung. Hoki leh, tak seperti itu. Nyo, urung blanda ke kubah niho. Kipa cera lele, kipa gabah. Hanya dengan nyungut dah ke. Kipa, pukuh dah Onnadata jual mencuri. Ah, nak cerita kali lima terbang kau kubu blau. Ada hala cerita memang perut. Kau kubu blau dah, itu. Oh, ah, payah kamu. Malu aku aku. Nanti bancaran saya. Malek okay, geke. Okay. Em để Ala Kita tuh umroh orang Kan raja Tapi nanti, bentar pergi Banyak korang aja. Kan dia beri urung dua air. Ibu dengan anda. Ini aku dah monggah. Boa mulai lah. Nah, tapi-tapi. Ni player bantuan dia. Ya. Nulung-nulung lelong. Ha? Ha kutai mentu ka? Apa kau mata? Ha, mentu mentu. Segah mata. Galihon mentu segah mata. Drama dah la. Onaleung geju. Kutai mentu lagi tapi na saja dah. Long mana pu syarat dekat pun ni. Okey ni la kan. Jin laju berangkat. Luaratir, ni. Kalau nak balik umur, hah? Hangga berterus terang, ngompet boleh, ni. Kau pun mau pulih, mahu naik naik naik naik naik naik. Okay, nak. Awak tu orang nak panggut kau, jah. Bibi. Kau muda. Ya, sudah uh. preh, awaknya. Sudah preh. Awaknya menyerga ni, ya. Pui. Atin teh, yang dicie, moknya. Sudah preh juga. Bagai bagai. Ayo kau kan dah poh awaknya. Poh Do Two thousand years later. Surprise, motherfucker.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 Action. Hmm. Hmm. Ini kau alah Baya. Ji <laughs>